tapi gitu. ini kita akan mereview salah satu produk dari gitu. meja makan tempat, dengan matiak, kayu sebentar atau... lagi kita akan review salah satu produk